Cici-cici balik lagi bersama Otong spinner ini kita akan review game God of Olympus ya Sazur Kita bawa modal 60.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini Khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya yuk langsung gaskan aja Kita cocol di bed berapa enaknya 1.200 hmm, boleh sih langsung gaskan aja Kita gas di 30 quick ya eh 30 turbo ya slow Yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku Situs slot tergacor tersolid Sandero jaga dunia akhirat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 Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor olimpus hari ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor olimpus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini. Jadi buat kalian semua, yuk gabung ke grup komunitas karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor olimpus hari ini setiap harinya buat kalian kalian semua pastinya. Jazulur, yuk langsung gaskan ramaikan grup komunitas seluruh Yo back to the game ya, selalu so, kita dapat free spin ini masih sisa 7 kali. Yuk, atas kuning kasih petir. Aduh, tidak mau, pemirsa. Hmm. Susah nih enggak ada pola petir, Cuk. Hai dong kasih us yang termanis yang bisa kok kasih us. Kasih dong, Us. Oh, biru. Aduh, nggak mau. Sisa dua kali lagi. Anjir, dah apakah kita cuma dikasih 50.000? Tidak dong. Hijau dulu konekin hmm. Nanggung, nanggung, nanggung 52.000 ribu Nggak apa-apa ya Naik-naik tipis dulu Kita langsung gaskan putar-putar lagi <tuh> Mantap Yuk Merah hmm. Kuningnya boleh, kuningnya boleh, kuningnya Mantap Petir-petirnya mana? Nggak dikasih Ayo kasih-kasih lapis-pris daging atau petir-petir merah boleh biar kita lebih semangat semangat lagi ya, seluruh, ya. Hmm. Ayus, Aduh tidak mau tidak mau mengasih <coughs> anjir enggak dapet kira tadi petir tuh tapi ternyata tidak dikasih petir juga apa kita akan naik bed saja ya seluruh kita lihat yuk atas kuning kasih petir tuh Aduh lumayan hijau connect hijau connect yuk atas jelas kasih petir anaknya us hmm, tidak keter ternyata ayo us kita naik bed di 2400 ya seluruh kita gas di turbo lagi yuk ungu judul konek boleh lumayan kali 12 konek yuk atas kuning petir lagi boleh uh uhuh, kali lima yuk lagi dong petirnya lagi dong uh, lumayan gacor sepertinya di bed 2400 ya seluruh ya kita langsung gaskan anjir aja di bed 2400 ya kita lihat hasilnya ayo Petir jede tampak di yuk atas cincin kasih petir mantap kali 250 connect cuk kuningnya dong sekalian kuningnya aduh kuning kurang satu lumayan naik 870.000 cu petir petir kali 5 eh 250 emang mantap cuk langsung dapat free spin apakah kita akan dikasih max win kita lihat dan saksikan bersama ya bosku ayus kasih dong aduh belum ada yang mau connect hijau dulu mantap yuk atas atas Aduh nggak mau tuh. yuk petir yuk atas gelas tuh lumayan kali 3 merah masih konek yuk biru turunin dong biru turun mantap yuk ungu boleh ungu boleh ungu boleh mantap ungu boleh petirnya nanggung sekali bos tuh mahkota lagi anjir mahkota kurang sebiji doang itu turun tuh ayo Hmm. lumayan kali dua konek yuk atas ke atas belas tuh hmm, lumayan lah ya kita aku kumpulin tampil tampilnya dulu ayo biru dong eh cik. kurang satu tuh ayo konek-konekin dulu mantap yuk atas belas kasih petir anaknya lumayan kali 15 ya terus petir-petir biru sudah keluar Apakah akan ada petir merah di dalam free yo bosku yuk kaskan biru dulu mantap yuk atas gelas kasih petir lagi mantap hijau jadi ungu jadi yuk kuning oleh ikut uru kuning nih kuning atas kuning merah sih Cuk. lumayan 7000 kali 260 uh, 184 lumayan lumayan lumayan masih sisa 6 kali lagi yuk anjir lagi dong hijau udah gendang lokasi no. satu dong gendang kasih satu aduh gendang kurang satu itu tuh Jam pasiratur gendang sama saja ya tuh mantap Aduh enggak konek tuh ayo biru mati merah nanggung cok merahnya nanggung bahas ini Uduh tambelnya udah mantap banget nih 58 bisa dua kali lagi ya Cuk yuk yuk, yuk kasih lah yuk kasih JP lagi loh aduh mah kurang turun sebiji doang itu anjir yuk cincin hmm anjir tadi mah kotak kurang sebiji doang itu turunnya enggak mau turun enggak mau goyang dikit gitu loh tapi lumayan 500.000 ya sur udah naik 1,5 sur sebenarnya ini kesempatan WD cuma kita gas ken tipis-tipis dulu lah ya kali aja masih dikasih free -spin free spin berisi lagi ya sekalian puter apa habisin putaran ini ya sur, ya. dan buat teman-teman semua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 khususnya pola slow gacor Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya free spin lagi bosku lumayan lumayan lumayan lumayan kita dapat sweet petir kali lima 252 kali dua kali nih semoga ada isi yuk kasih dong lumayan tuh kalau kuning atau biru Aduh nggak mau sambil tiga lumayan masih sisa 12 kali lagi emang cukup di bed 2400 lagi gacor nih kayaknya nih cu yuk buruan gaskan lagi kurang gas di RDP 8000 pastinya situs loter gacor tersoleh sandaro jagat dunia heret untuk link gacornya saya sematkan dpn komennya. ya surya langsung gaskan aja di RTP 8000 pastinya yuk merah dulu boleh tidak mau lumayan tampil udah 11 tinggal kita cari petir-petir mantapnya nih mantap yuk kuning-kuning jadi dong kuning aku nggak mau lumayan tampil udah 15 masih sisa 6 kali lagi yuk pecahan pecahan mantap dong kasih dong us kurang aduh nggak mau Aduh tidak tidak tidak dikasih juga hijau mantap yuk biru kasih dong biru kasih dong biru dulu kasih mantap mahkota kurang satu anjir piling nanggung buat rumah kotanya tapi lumayan 71.000 Mat, mat lumayan lumayanlah. buat tambah-tambah dikit. Ayah, suruh, setelah free spin ini kita langsung gaskan wd -kan saja. Intinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dipantau like, komen, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor olimpus hari ini. Yah, suruh, ya, setiap harinya buat teman-teman semua kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye-bye seluruh.